Halo Bro ketemu lagi di channelnya Sibuni. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan selalu jadi salam gamer, Bro. Ini ada kebenaran game gratis dari Epic minggu ini, cuy. Cepetan download dan kita nanti bisa mabar bareng-bareng. Dari Epic, makasih banyak. Semoga kalian bisa menikmati 10 menit ke depan. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang pas informasinya, langsung aja. Oke, okay, kita lanjutkan lagi aja. Untuk speknya game ini, kalian membutuhkan strike 40GB dan standar memori di 16GB. Ya, semoga PGA nya bisa ngangkat lah, aman di, di 2-4GB. Yang lagi mampir, jangan sampai lupa untuk subscribe, kasih tanda loncengnya juga, dan jempolnya yang pasti, bro. Kita lanjutkan aja langsung ke option settingnya, cuy. Di sini kita bisa ngecek, teman-teman, untuk settingan video ataupun dari gameplaynya. Video tuh, secara defaultnya masuk di ultra kan gitu Mandra Kampretos Ya lanjut uh, di sini sebenarnya ada mod tapi gue nggak tahu cara masangnya. Yang jelas sih gue mainin aja untuk tutorialnya ya bro. Emang tutorialnya pun agak lumayan lah ya. Gue sempat ngecek uh, kemarin gue skip baru sekarang ada sempat waktu untuk rekaman. Ya kita lihat aja ya. Sebenarnya grafiknya luar biasa bro. Oke. Okay. Ini ngapain sih? Ush. Bener? Oh salah ya hmm. <laughs> Aduh Sorry pak, sorry punten Aduh oh, Ini jadi samsaknya salah Wah Pusing ini tutorial kayak gini ya Belum apa-apa, udah bingung eh, Yang jelas gelut lah ini untuk mabar-mabaran Kalian berenam orang ya Jadi kita keluar nih Kita nyari apa nih Settingan langsung pilih ya short asia, oh ini bisa regionnya loh di asia dan di dunia aja, kita dunia aja ya bro kita main kayaknya ini nggak asing nih brawl, wah ini adalah uh, mode game yang gua seneng ya di mobile legend juga ada ya brawl ya oke okay, loading ini pasti seru bro, mungkin ya gue secara default dulu deh nggak akan milih-milih dulu karakter karena emang ga tau juga gue baru mainin padahal game ini udah lebih dari 3 tahun guys Oh gitu ya, rebut-rebutan benteng sama yang biru Oke okay. Ini kenapa radar rada berat gini ya Aduh internet gue jangan-jangan sampai down lagi Aduh Oke okay, Kita cari lawannya bro Oke okay, sip sip sip sip Kemana ini Kita harus nyebrang guys Sebenarnya sih Kayaknya gak Oh uh, ada yang minta tolong Kita siram Minyak panas sih. Uh. Oh duduh duduh duduh di panah. Oh bisa ada yang pakai panah juga bro. Jadi kalian bisa pilih nanti cari melee ataupun range ya. Oh mati dia yes. Uh. Eh. Oke okay. ini, ini pedang nyangkut kah? Eh wah kepanjangan ini berat. Gue kasih tahu kalian kalau mau main ini gontok-gontokan jangan cari pedang yang pan. Aduh. susah mukulnya guys oke okay, kita cari lagi uh, kita pakai apa ya tombak kah? atau panah ya uh, kampak nih the best the picking ini cuy oke okay. waduh kita kalah om ayo kita coba lagi <laughs> ini perang perangan lucu juga cuy uh, ayo kita pukul oh, wah ini musuh kan oh, oh npc Ya elah. Kenapa seragamnya warna biru dong? Ini awas-awas. Awas-awas bos, awas bos. minggir minggir. Aj Wih, dia bisa ngelempar pisau anjir. Curang eh. Wah. Wah, Eh. ada yang siram minyak dari atas anjir, anjir. Oke. Okay. Kayaknya gue harus ngalah di permainan yang pertama ini gue harus latihan lagi ya kayaknya cacat banget lho Wah baru berapa kali aja udah kalah ya guys Kalian boleh coba aja sendiri dan gue kebeneran sampai rating di paling bawah <laughs> Yang penting serunya dulu lah untuk mabar mah ya Ini bisa berenam silahkan aja kalian download gamenya mumpung masih free Oke di sini kita ada game selanjutnya untuk mabar kalian Second extension ini mirip-mirip Apek ya memang keluarkannya juga kayaknya satu perusahaan Ini James Pierce, director of the ERA Broadcasting from Gateway Cygnus If you can hear this If anyone can hear this You are not alone They came from nowhere We called it the invasion But it was an annihilation Oke, okay, game ini sebelum kalian masuk di side in ini sebelumnya kalau nggak punya uh, akunnya kalian disuruh bikin ya jadi siapkan aja email yang biasa kalian untuk main game dan nanti akan kalian dilempar ke lobby seperti ini jadi ada tiga uh, pola permainan ya tundra expedition uh, dan horde ini mungkin buat teman-teman senjata-senjata seperti ini yang sering main Apex Legend nggak akan aneh ya dan nggak akan asing bentuk navigasinya juga untuk di dalam keyboard itu sama persis. Jadi e, membutuhkan speknya juga agak lumayan sih sebenarnya ya, walaupun kalian bisa siasatin, kalaupun kalian mau direkam ataupun di live streaming harus agak diturunkan untuk spek e, ininya apa namanya, e, biar nggak makan memori ya untuk spek grafisnya. Tapi yang penting sih normal, aman dan tidak terhambat dengan delay, bang bro oke okay, gua nyobain lagi aja untuk basic training ini gua kasih tau ya gua pernah pakai uh, uh, yang apa, hero yang lain tokoh yang lain ini bener-bener susah gua nggak bisa apalagi dia nih <laughs> si Amir ini gua nggak tahu tembakannya sekali meledak sekali meledak doang gua lebih seneng pakainya si ini aja apa namanya si yang cewek ini nih cewek imut Oke okay guys, thank you yang masih uh, standby. Jangan lupa kasih jawabannya dulu, ma Bro. Bang. Oh, hey, ini sering eh, kemarin gue lewat sebenernya eh, pernah kerekam di awal tapi putus tiba-tiba ya karena eh, ada gangguan dari aplikasinya ya jadi ya sudah gue rekam ulang ini tapi kondisinya gue udah naik level level 3 kemarin sempat mabar ya itu lumayan seru juga bro untuk quest questnya tuh cukup unik jadi kalian ada aturan harus bisa nyolong telur dinosaurus gitu oh tiba-tiba datang bosnya ini sama persis kan, kalian bisa perhatikan ya, uh, tombol apa yang uh, saya pijit uh, untuk spasi ASD dan kemudian ada yang agak kaku susahnya itu untuk mukul menggunakan tangan kanannya ya, itu menggunakan uh, apa namanya keyboard V. Nanti mungkin bisa diubah sendiri kalau yang belum uh, terbiasa dengan yang paling gampang yang kalian suka ya. Untuk penggunaan armornya, eh, Weaponnya juga, sama lah airnya juga. Kalau aim sih kayak saya rasa kayak TS. Ini nggak terlalu susah lah ya. Cuman di sini ada bedanya kita bisa manggil satelit gitu untuk ngedatengin barang-barang. Ya mirip Apex Legend lah. udah pasti jelas dan tidak ter, uh, terlalu susah kalau menurut saya. Cuman pada saat di mapnya itu memang beda lah kalau ini kan untuk tempat training kan ya setidaknya kalian bisa ngetahuin lah apa yang harus di apa kalian perhatikan pada saat nanti beneran mabar bareng bareng ya karena ada skill spesialnya juga ya granat granat biasa sama ini pintu bisa gak granat? Aman. Oh tapi ini untuk kautinya ngeri ya, disuntik gitu ya Ini langsungnya kayak gini bro Nah ini mungkin kalian harus terbiasa ya dengan mendatangkan kebutuhan kalau memang dapat di map. Cuman kita cuman, kalau gak salah cuma bisa ngelot satu deh Oh ini gak bisa mah, lagi full ya, oh full Coba gua kurangin bisa diambil enggak Okay. ini apa nih? Oh ini apa? Cempat lah, kasarnya kayak bom tempel gitu, bro. Cuman gue kaget deh kalau ngedatang datang barangnya sih bikin kaget loh. Oh, ini cuma bisa ambil dua-dua berarti, bisa ambil. 2 -2. Ini kemarin sempat gue pakai itu diomelin orang bule gua Itu itu pasang, nggak tahu pakai bahasa apaan mereka. Oke, okay. uh, tuh itu itu nih lomp lompatnya itu. Lompat barangnya lagi ke langit. Wah ini gua bisa nggak ya? Kalau nggak salah, wajibnya bro. Up. Dites. Okay. Ini spesialnya mah. Setiap karakter beda-beda ya. Hmm. malam gue nggak lanjutin sih langsung exit <laughs> ini kebenaran aja ada waktu karena pas kemarin gue eh, cek video ini nah, ya oh. ini bisa dimainin ini bertiga main gue nyobain bertiga ini keren juga sih sebenarnya. Mapnya juga cukup luas dan agak membingungkan karena bukit-bukit gitu. Ya. Aduh, wah gigit dari pinggir. Dasar, dinosaurus. <laughs> mana, mana? <laughs> Ih gak ngaruh ngapaan itu skill apa nasi? Kira-kira ngeluarin damage ke, ke dinosaurus nih. ih ini seru bro Ini kalau mainnya mabarnya bener-bener seru deh dari dinosaurus. Cuman questnya bener-bener agak aneh ya. Questnya gua kemarin sebeneran suruh nyolong gol dinosaurus bro. Nyolong juga di dalam sarangnya lagi. Aduh aduh Nah ini gua belum biasa ini untuk mukul pakai gagang pistol itu, gue belum biasa nih? Pencetnya, pencet Oke, sudah, susah, guys. Oke, okay. aduh, sekarat dong. Wah, selesai. Untung aman saja, man, bro <tose> <tose> eh, mana? -mana? Pintu, <tose> pintu, pintu mana? Keluarnya mana bro <tose> <tose> Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, Wah, anjir gua panik ya salah ya itu kan harus dipencet tombolnya guys. Aduh. Oke, kalian kalau misalkan mau main silahkan aja download, cek aja di Epic Games. Di situ, list minggu ini sampai tanggal 20 April kalau nggak salah ya. Bisa kalian mainin nih game bareng-bareng teman-teman kalian untuk sandal uh, ngabuburit di bulan puasa ini. Semoga kalian bisa dapat informasi bermanfaat dari channel gua yang memang gak terlalu paham secara detail Yang jelas sih intinya gamenya ini buat mabar <laughs> Semoga kalian bisa kasih komentar uh, informasi dari kalian kalau memang mau add friend gua dari Epic Game akunnya ya Nanti kita coba Tundra Expedition ataupun More, uh, Horde Mode ya Uh, nanti kalau misalkan kalian udah punya grup timnya nanti kan tinggal di share uh, Ininya apa uh, nomor ID nya ya nomor-nomor kode partinya nih kayak gini nih. Mana mana mana mana ah ta, Input party kode ah, anjir gak tahu gimana gue Yang jelas sih kalian kalau punya informasi lebih lanjut tolong kasih komentar di deskripsi video ini ya Gua pamit sampai jumpa lagi nanti kita review game-game yang menarik untuk kita mabar Bro Nungun pisan sampai jumpa lagi Salam sehat selalu Dadah bye bye